yang bertugas di negeri Paman Sam pada Senin 28 Februari pengusiran ini berlangsung ketika invasi Rusia-Ukraina ke Ukraina terus meluas hingga semakin memperdalam ketegangan Moskow dan Washington Duta besar Rusia untuk BBB Vasily Nebenzia mengatakan para rekan kerjanya telah diminta meninggalkan Amerika Serikat per 7 mendatang Nebenzia mengatakan Rusia akan merespon pengusiran tersebut Lantaran merupakan praktek diplomatik dikutip Reuters, Nebenzia pun telah mengangkat Isu pengusiran diplomat Rusia ini Di dalam rapat Dewan Keamanan PBB Di hari yang sama Rapat DKPBB itu membahas bantuan kemanusiaan PBB Dalam rapat itu, Nebenzia menegaskan Pengusiran diplomat Amerika Serikat merupakan langkah Bermusuhan dan pelanggaran terhadap Komitmen Amerika Serikat sebagai negara tempat Markas PBB bernaung dalam rapat yang sama, Dubes Amerika Serikat untuk PBB, Richard Mills, mengatakan para diplomat Rusia yang diusir itu telah melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban tugas mereka. Karena itu mereka diminta untuk pergi agar tidak membahayakan keamanan nasional negara tuan rumah, kata Mills. Miller menegaskan pengusiran diplomat itu pun telah mendapat persetujuan markas PBB di New York.